Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati Kepala Sekolah Beserta segenap manajemen sekolah Guru, tenaga pendidik, tenaga pendidikan Dan juga wali murid dan siswa-siswi SD Muhammadiyah GKB 2 Gresik Saya ingin mengucapkan selamat Untuk wisuda kelas 6, angkatan ke-8 Dari SD Muhammadiyah GKB 2 Gresik Tahun pelajaran 2021-2022 Semoga nantinya memasuki jenjang pendidikan SMP bisa semakin tentunya meningkatkan prestasinya. Jangan lupa selalu seimbangkan antara ilmu pengetahuan teknologi beserta dengan iman dan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.